Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama pompa. Mencoba di pantang pulang sebelum kenyang. <SILENGALAN> di video kali ini hai. mau makan bebek hai. Hai, tuh unik Dia tuh nyembil Hai, hai. Hai, Tersembunyi Hai, ada di bebekpedia Hai, bebe katanya di sini tuh tuh banget makanya Makanya Hai. Hai. nyoba sini yang banyak lama udah lapar Cus! Wah, ini tempatnya ada di Jalan Haji Hasan di dekat Telkom Bekasi itu. Ya, makanya kalau misalnya kalian ada di Bandung harus wajib coba, ya. Kita coba ke sini ya. Dan coba mereka atas ada apa aja Loh Pak, saya kok-kok kok. Masak? Iya. Teh. Bau apa sih? Nah, Regis? Regis ya. Oh, dia bau. Ya, ini masak. Oh, jadi mau makan di bawah gitu. Ya. Oh gitu. Oh ternyata. Kita masuk ke dapur. Eh, iya. Uh, bebek bebeknya, Bebeknya bebek bakar, bakar sama kayak ini, kayaknya durian. Oh, goreng, dia sekalinya sih sambalnya, sambalnya. Sambalnya kalau yang besar itu cabe goreng. Korek sambal korek. Ah. Korek kita cobain ya. kita sambal korek-korek. Apanya sama. sama yang gorengnya satu, pakai okay. Terus, eh, uh, uh, sambalnya, sambalnya ada Apanya. sambal goreng sama sambal hijau. Oh. goreng sama Bulan ada si isi, pokoknya lagi shape-shape. Oh, shape eh ya, hmm. tuh masaknya lagi.. masak Matangin yang harganya lagi eh, harganya nih. Harganya. Kalau dada tiga puluh kalau bah bahagia ya lima, worth it deh. Seharga BBQ, amboi worth it sih, harga seharga kalian kalau ke Bandung wajib ke Babeh Pedia Jalan Haji Hasan nomor 19A Deket Telkom yang basis sini, dari sini dari situ. Nah, awalnya tempatnya tuh dia dulunya masuk ke lantai 2, tapi sekarang udah pindah ke lantai 1. Jadi yang di lantai 2 udah kosong di sini buat makannya. Kita coba ya. Nah, tempatnya enak Eh, hey, let's in bright. Ya. ini yang bakar dada ini yang paha koren ini yang pahanya ya sambarnya ini ada sambal hijau sambal yang mata kali ya ini yang merah sama ini sambal pang nah di sini itu katanya ada promo baik tujuh get ya, perincak kampung tapi makannya di sini di mumi makan yang mana dulu ini kita cicip dulu yang bakar ini ya bagian dadanya coy Oke, aduh biasanya kalau bebek terdeh kan agak alot kita coba di sini apa alot atau tidak terakhir Dibagi. Biar ini kan dibagi dua lagi, gitu ya. Ini enggak, pokoknya si dadanya kan ada tidak utuh enggak, enggak dibagi dua lagi. ada hai, Coba-coba di kombinasikan dengan sambal sambal ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Uh. Kita coba ke sambal yang hijau Sambal hijau Sambal itu kayak Padang-padang itu Tidak terlalu pedas sih. Masih aman-aman lah Buat yang suka Terlalu pedas Masih aman lah ini. -ini coba ya sambal yang merah sambal merah tambah lagi nah ini tambah-tambah nah ini lumayan pedes Cabai merah, cabai, cabai merah, merah. cengkeh lagi, cabai merah. Ah, beres ya. Ini masih pakai nasi, sambal goang baru datang. Kau, kau ini mau kau ke atas minum, sambal goang. Kita coba yang gorengnya pakai nasi nih Pakai nasi. Kita operasi. Dia kan gimana gitu. Mau ambil parat makanan pakai dua tangan kalau susah. Kita masukin ke sambal opa. Lempah-lempahnya tuh lebih strong Lempah-lempahnya lebih strong Kayak mencubur kayak gitu Sebenarnya ini Tapi yang enak sih ini sampai yang merah Sampai yang merah enak ah. Itu Ini tuh Kalau pahas Pahas rata-rata kayak gini dagingnya Emang sedikit Cuman banyak yang bisa itu kulitnya karena paha atas atau paha bawah tuh lebih banyak kulit lebih banyak lemak-lemak kayak gini gitu. pikmat mau lagi jam? sekarang jam, mau jam 2 jam makan siang jam makan siang jahnya rame BHA rame, BHA rame nya ramenya jam dua nggak, makanya Kita jam ke sininya. Soalnya kan sini social sosial distancing. Jadi ramai-ramai, jadi ada, sini. mau nilai di komen -like, channel pompong jual support terus ya pokoknya, biar pompong bisa jalan-jalan ke kota-kota kalian, ya yes. pompong-pompong ya ciao.